Komen Bigitron akan bentrok dengan dua pemain box yang terakhir. Sudah oh. berada di bagian rumah garasi ternyata terintim. Satu momen bakal langsung close. Dengan garis pesawat dan juga circle pertama yang seperti itu harusnya ya harusnya fight-nya bener-bener lambat banget loh dan ternyata Bigetron bakal ketemuan lagi kali ini dua pemain Bigetron akan bentrok dengan dua pemain Box yang terakhir oh. sudah berada di bagian rumah garasi ternyata terintim satu pemain bakal langsung close komit di bagian tangga tapi ternyata Zuki berhasil diamankan ada lemparan smoke untuk menyelamatkan kali ini dan Ryzen cukup tenang untuk melakukan hidup lebih dahulu sebelum melanjutkan fight-nya tapi tiba-tiba ada push yang dilakukan oleh uh, oleh Box Gaming dan kali ini Zuki dipulangkan karena lobby Ryzen berhasil memulangkan Box Gaming ke arah lobby secara utuh rata sudah ternyata yeah. Box gaming-nya tapi Bigetron harus harus kehilangan kapten banget. mereka. Ya ini ramai banget di daerah perkayuan di atasnya Milta udah chaos banget ada tiga tim yang numpuk di sekitar sana bahkan Bigetron juga mengamankan tempat itu dan ambil itu yang jaraknya tidak terlalu jauh kali ini tiga tim Indonesia jaraknya berdekatan ada tembakan dari Bigetron dapatkan cicilan damage menuju ke arah Alter Ego namun belum ada yang knockdown satu pun pemain dari Alter Ego hanya tembakan out Supaya Alter Ego tidak mendekat ke arah kompon dari Red Aliens. Yes, ya sedikit diusir mundur dan kembali Alter Ego harus memutar otak mereka untuk mencari jalan terbaiknya tapi kali ini kalau kita lihat ...dari potato dan juga hazelnuts. Sedikit terjebak di bagian rumah jamur. Betul. Memantau ke arah depan. Kalau misalkan mereka terlalu uh -oh. gegabah mobilnya. Itu yang tidak akan bisa diselamatkan. Tapi potato, uh nekat uh, banget naik begitu. Berani banget dia. Itu bisa banget loh ditembakin. Ya, ngambil resiko banget buat naik ke atas. Mungkin mereka udah memperhitungkan gitu. Ada tembakan dari Big oh ini mungkin reload. Jadi Pas moment, satu ya. pemain dari Alterigo menempati tempat di lantai dua sniper tower. Dan ini juga sebentar ya kalau bisa dibilang kayak tempat yang enak-enak enggak -enak, enak dari Bigetron gitu mereka udah diketawin posisinya sama Alter Ego dan gak ngejamin juga mereka bisa rotasi dengan nyaman kecuali mereka satu per satu persatu setup dari Alter Ego kalau circle-nya keluar dari tempat dari Bigetron saat ini itu juga hal yang sama dilakukan uh, oleh Alter Ego harusnya yang akan membuat mereka kalau misalkan circle keluar dari tempat mereka. Tapi masalahnya ini mereka masih terlalu di tengah untuk di circle-nya. Yeah. Gua rasa kalau misalkan circle nge-bouncing pun masih kenal lah pinggir-pinggirnya, ujung-ujungnya andai kata bouncing terlalu jauh. Betul. Tapi kalau kita lihat benar-benar ini perbedaan meta yang terjadi ketika di qualifier sampai ke titik grand final. Beda ini ya, visi-misinya mereka tuh beda banget. Kalau kemarin mungkin di qualifier ya udahlah yang penting kita lolos dulu aja Betul. gitu kan. Toh enggak ada yang terlalu diperebutkan ini juga kalau misalkan di papan atas. Ini bener-bener rapi banget. Bayangin menit 10 sama sekali belum ada fight yang bener-bener intens banget. Baru satu aja tadi ya ketika Box Gaming berusaha untuk melakukan retake ke area bigetron Red Alliance, ah. Ternyata dengan mereka sangat mudah bigetron Red Alliance berhasil untuk mendapatkan. Dan kali ini Super Una yang menjadi target dan korban sasarannya. Betul. Satu pemain sudah diamankan. Ini sulit banget untuk direvive tentunya karena berada di area overfield bahkan di arah lain ternyata. Boom! Bertemu dengan arah di mana Peko juga dipulangkan bersikara lobi. Ini akan sangat sulit posisinya untuk menyelamatkan seorang Super Una. Tapi yeah. lihat yang dilakukan oleh seorang Ryzen. Melakukan smoke set up sudah terpop out untuk menutup angle shoot dari arah sniper tower. Sehingga Ryzen bisa mendapatkan sebuah confirm elimination ke arah Super unanya yeah. Masih terlalu jauh posisi dari Super Una dari kawan-kawannya bahkan harus diberikan pressure fire oleh seorang Ryzen nggak bisa bergerak kemana-mana dikunci abis-abisan circle sudah ngebouncing kembali dan kali ini mereka berada di titik yang bisa dibilang hmm. cukup aman untuk semuanya tapi mungkin dari keturunan Ellis akan melakukan rotasi kembali Betul. supaya bisa mendapatkan checkpoint yang lebih aman lagi di bagian tengah atau mungkin di Push? gak mungkin lah ya. Tidak, ini kayaknya Bigetron bakal fokus bermain objektif untuk masuk ke dalam zona. Tapi oh Liquid ternyata God. terspot oleh pemain dari Alter Ego. Dapat satu pemain begitu saja ternyata ingin langsung dipus sepertinya dipus? oleh Alter Ego. Ternyata dari Renalre ataupun dari Super Una tadi tidak terpulangkan ke lobi. Langsung ditabrak satu mobil oh. menuju karena dua pemain dari Bigetron saat ini. Ada Yuhai dan juga ada Liquid kali ini yang bakal bertahan di bagian rumah garasi ini. Oh, baru rumah garasi dua lantai karena dua pemain sudah mulai touch down kali ini cross combat yang berhasil dimenangkan ternyata satu pemain dari alterigo akan langsung di knock end valid perdebatan backup yang begitu lama dari alterigo harus membuat mereka kehilangan satu pemain mereka yes dan ternyata liquid yang berhasil di revive lemparan granat pertama mendapatkan satu down. player dan itu akan menyulitkan untuk piketonarit Alice dan inilah momen untuk alterigo melakukan push tapi apakah sempat karena healing yang lebih dipilih terlebih dahulu dan kali ini sudah mulai masuk ke arah rumah tersebut dari potato masih menahan diri oh, melemparkan granat, granat yang Kedua nampoknya kali oh, ini dipasang cukup matang Dilontarkan Satu dua tiga masuk ke dalam rumah Satu lagi Knock hampir saja terjadi. Dan ternyata Liquid masih belum bisa diselamatkan. Hai begitu darahnya long, Rata, dan itu dia Rata cuy. sudah bikin Red Alliance-nya di atas sana. Dan dipulangkan di posisi ke-15. Betul sekali. Bahkan Raizen sudah berada di arah depan. Terspot oleh beberapa tim. Karena Talent Asar juga sudah mulai mendekat. Ada Alter Ego yang sudah mulai melakukan split juga. Bahkan kali ini kita sudah diajak pindah ke arah lain. Ada RRQ dan juga Victim. Yang jaraknya tidak terlalu jauh. Berada di bagian utara dan di arah lain. Board Fight bertemu v-gaming lagi-lagi uhuh. ada pertemuan antara tim Indonesia dan juga tim Vietnam. Ya, kayaknya kita bakal lebih sering ketemuannya itu sama tim Indonesia. Jadi Betul. tim Indonesia sama tim Indonesia, karena mengingat jumlah dari tim Vietnam gitu. Hanya lima orang, ah, sorry bukan lima orang, lima tim. <laughs> Sadis banget lima orang, satu, satu tim main dong, Bang, satu. Dong lima tim maksudnya, ya kan? <laughs> Jadi kayaknya bakal lebih sering tuh ya tim Windows ya. Lo lihat aja nih sekarang nih, kayak big team, udah sebelahan gitu sama RRQ. Betul. Tapi sama-sama saling mengambil apa ya, mengambil area dulu, mengambil informasi yang lebih banyak lagi. Dan v-gaming yang sudah cukup aman dan tenang, bahkan berhasil untuk melakukan revive terhadap kawannya kali ini, masih juga belum di-push sama Bonofite. Ya ini bisa dibilang rumahnya v-gaming rumah yang enak-enak, kayak -enak, enak gitu. Enak-enak. Buat enak. nahan sekarang enak, tapi kalau misalkan dia mau keluar dari tempat dia sekarang, nah. kalau zonanya mental huh? itu gak enak banget. Hello? Ada gede di high ground mereka, huh? kanan mereka juga ada fight. Jadi udah ke sandwich sama dua tim gitu. Terus tadi kalau gak salah ada satu tim lagi yang udah memantau kompon milik V-Gaming. Berarti secara gak langsung udah ada tiga tim yang bisa ngelock angle mereka ke arah V-Gaming. Jadi... Untuk posisi saat ini mereka enak, tapi kalau suaranya bouncing ini bakal jadi malapetaka untuk mereka. Dan hal oh. yang sama juga dirasakan oleh Bigetron tadi, Dimana Bigetron ingin kabur duluan untuk menghindari fight bersama dengan Alterigo, tapi ternyata pick off dari Alterigo yang connect dan mendapatkan satu pemain dari Bigetron itu mengubah segalanya. Wow, mengubah segalanya, mengubah hidup juga nggak? Uh, mengubah placement mereka sih oh pasti. Oh yeah. <laughs> kira-kira mengubah hidup juga oh, tidak ya? Tidak dong. Kayak di iklan-iklan gitu. Alright, dan masih berlanjut juga, belum terlalu banyak fight yang bisa dibilang barbar karena sejauh ini masih ada knock saja dan masih bisa di juga seperti kali ini dari tim juga sudah mulai mengelok ke depan tembakan lagi-lagi usaha pengerusakan vehicle yang bakal dilakukan oleh tim Victim. Tapi satu player berhasil ditangkap oleh tim Onyx juga bahkan mereka melakukan trading knock dan mungkin dari seorang Fajar akan melakukan misi penyelapanan dulu dan Nick tergelincir karena entahlah kenapa. Betul, entah kenapa ada satu pemain dari Onyx yang tumbang begitu saja, tamu di arah lain sepertinya Mor ingin nabrak Karfi Gaming dan ternyata Vi Gaming yang sudah keluar dari kompon mereka kali ini akan menghadapi Mor team, satu niche yang begitu mantap tadi mendapatkan satu pemain ke arah Gaming akan mm -hmm. dibiarkan bleeding out sepertinya ada still kill ternyata. Still dilakukan oleh GD Kids yang mengamankan satu knockout yang diberikan oleh Morph Team. Satu pemain terakhir kali ini dari oh. BGAMING 2, 2 k yang tersisa seorang diri harus menghadapi gencatan dari dua sisi. Ya ini susah banget sih posisinya. Bahkan mobilnya belum meledak. Itu kalau misalkan mobilnya ditembakin itu kan menjadi ancaman yang juga berbahaya Dan itu dia geranet begitu matang. Dipakein sambal, dicocol, langsung ramai. Wah mantap banget tadi granatnya gue kan denger bunyi kelentingan tuh udah kayak Wah ini kayaknya on point ini dan bener ternyata on way dan ada yang What? Kepot! Yeah, Tiba-tiba <laughs> ada di sekitar Morph dan untungnya selamatkan kali ini Ponbit begitu percaya diri untuk menghadapi Morp yang sudah melakukan split setup di posisi bukit ini. Wah, Boom gila. sudah cukup dekat kali ini dan Morp tiba-tiba hanya menyisakan seorang Mighty, the last man standing untuk Morp dan Boom juga cukup dekat dengan battle fight. Ada true the smoke dari seorang Ponbit masih belum bisa mendapatkan last man dari Morp team saat ini. Ya, agak cukup barbar ya, retake area dari Boom Esports dan bahkan kali ini mungkin mereka akan berusaha untuk mencari mangsa-mangsa lainnya. Sementara waktu dari Mighty masih terkunci di belakang sana di sisi lain. pun. Let's Keep Kato bertemu dengan Victim Banyak sekali pertemuan-pertemuan yang sudah mulai dipaksakan harus bertemu Mighty nampaknya kali ini masih bisa bertahan sejauh mata memandang The Last Man Standing The Lone Survivor Dali dari Morph Ya, yeah. Mord masih bertahan untuk kelas man standing mereka, Mike T begitu sabar, tapi tiba-tiba ada tembakan yang sangat menusuk ke arah tim BOOM tadi kalau nggak salah, tapi di arah lain dari Livescape kali ini yang bakal bertahan di bagian pinggir zona, akan menahan satu pergerakan dari satu pemain yang ada di arah Blue Zone. Victim pun tereliminasi, ada tembakan di arah lain ternyata. Ada satu AWM yang sudah diluting oleh pemain dari Bumi Sport. Oh my God, ini bakal menjadi yang cukup intens lihat itu rame banget masuk dari satu sisi live skip. Apakah mereka akan berputar mencari jalan lain. Atau mereka akan memaksakan untuk menerabas sisi pertahanan dari BOOM. Dan juga di belakang mereka ada Onyx. Benar-benar berlapis-lapis sisi pertahanan dari bagian utara ini. Dan tembakan sudah mulai dikokang ke arah depan. Paulus berhasil untuk mendapatkan satu player Voker di belakang sana. Salah satu pemain kuncian dari BOOM eSports kali ini. Dan sementara melihat setup dari Livescape Cukup menarik. Mereka nggak mau terlalu ke tengah. Seenggaknya berusaha untuk mengkikis atau mencicil satu per satu player-player yang ada. Tapi ternyata... Lagi-lagi The party is real Bonafide Nooks turut andil dalam fight antara Boom dan juga Lifescape ya, ini udah mulai chaos banget tentunya untuk semua tim Dengan jarak yang tidak terlalu jauh Karena udah masuk circle yang kelima Dan lihat pergerakan dari tim Lifescape Sudah mulai ngeri grup kembali Mereka cukup dekat dengan Fight. Belum ada fight intense yang dilakukan Tapi ternyata dari GDG Satu satu pemain mereka tumbang Bertemu dengan RRQ yang masih bertahan dengan tiga pemain mereka Granat tadi dari TA Ternyata berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Evos Reborn Sementara Redface yang sudah dipulangkan karena logo dan ada trade knock yang terjadi namun belum tertangkap oleh kamera tiba-tiba RRQ Wow, ini udah mulai barbar. RRQ kayaknya ada sedikit tekanan yang diberikan oleh GD Follow-up yang datang begitu tepat waktunya. Boom, harusnya masih bisa untuk diselamatkan. Tapi lihat, pergerakan yang dibangun oleh GD Benar-benar rapi oh, untuk Bahkan lihat dari seorang satar. Langsung kabrak karena pemain dari Timar Arkyu. Mendapatkan last man sedang kabur dengan menggunakan Fico. Kembali lagi bersikap bagian lower ground. Dan tembakan dari bagian high ground kali ini. Nih, Masih belum bisa mendapatkan satu pemain terakhir dari Timar Arkyu. Gila-gila backup dari GD Gids. benar benar barbar banget bahkan on point banget satu player berhasil diselamatkan dan RRQ yang rata duluan karena Voldemort gak bisa lagi bertahan di luar sana playzone udah terlalu menyakitkan untuk player-player yang masih belum tajam dan kali ini fight antara De Xavier dan juga Bonovite terjadi perebutan rumah tembakan ke arah depan dan kokangan granat mengkikis satu persatu player-player dari Bonovite dan itu dia the Xavier ternyata berhasil untuk mengamankan rumah impian di dalam circle ini Wow ini udah mantep banget Kita tadi sempat agak boring Di early game karena fightnya gak terlalu intens. Tapi sekarang fightnya udah benar-benar intens. Bahkan tiba-tiba tiga -tiba tujuh tim yang tersisa Gimana, ada Xavier ternyata masih bisa bertahan Dengan tiga pemain mereka bahkan mereka berhasil Merapatkan satu pemain dari livescape Tom terkena tembak kepalanya Ter-knockdown kali ini bahkan alter ego juga sudah mulai Tersungkur satu persatu pemain mereka Ya sedikit kesulitan Untuk bisa masuk ke dalam circle-nya Onyx juga gak bisa terlalu berjauhan bahkan ini harus melakukan teman melihat ada sebuah mobil KATO di depan sana ditembaki Terus dari sini, karena depan sana semuanya dikepung dan ternyata KATO tertangkap oleh player-player dari One More di depan sana terlalu padat ramai sekali area ini dan berusaha untuk melakukan ritual. Satu kempau nampaknya akan sulit dilakukan karena live skip. Terus menerus dihalangi dan itu dia live skip. Rata dipulangkan oleh Onyx. Ini adalah sebuah skenario yang sangat ya. kali sangat tidak mau kita lihat sih sebenarnya. Betul, karena tim Indonesia saling menjatuhkan satu sama lain ya. Tapi ya wajar gitu. Ini fair play tentunya semua apapun yang ada di depan mata harus dilahap. Yes. Karena menjunjung tinggi sportivitas mau ketemu sama negara sendiri. Kita harus tetap fair play Betul. pokoknya. Dan Evos kali ini ternyata Ivoz bertahan dengan tiga pemain mereka. Dimana Red tadi sudah dipulangkan dan tembakan uh. yang begitu on point banget dari seorang mikroboy tadi mendapatkan satu pemain ya, dari Gede Gates boom tumbang untuk yang kedua kalinya dan dicek dengan sangat rapi laser menembus box yang sudah dibuat untuk menuju ke arah pertahanan dari tim Gede Gates uh. ada satu pemain di bagian broken wall luar kali ini bakal lebih intip tapi ada uh, dari kloskomet Louis seorang laser masih bisa bersembunyi dengan tenang di bagian sebuah sisi broken wall yang begitu tipis Satar akan bergerak kembali untuk mengamankan posisinya tapi di bagian depan kali ini kembali lagi bisa mendapatkan satu pemain dari Evos ternyata one versus tuh kali ini karena dua pemain Evos atau satu pemain Evos sudah berhasil diamankan namun ada trade talk yang terjadi ada satu orang yang terknock down di bagian bawah dan langsung di sudah di pos, akan langsung tabrak. Masih bermain di bagian dalam dan luar dari arah rumah ini cukup low HP dari seorang Nichi. Last man standing untuk Gdagits. Oh, masih ada masih dua ada. ternyata di bagian rumah lain. Ya, di sisi rumah yang lain dan Nichi, bener-bener kayak belut. Dia masih bisa mengocok kiri kanan depan belakang. Moment luar, Evos dibuat kebingungan. Dan KF kali ini sudah melakukan setup terlebih dahulu. Dua player yang tersisa dari Evos harus bisa menembus barikade dari tim Genesis Dogma karena mau bagaimanapun juga mereka harus fokus dengan objektifnya untuk mendapatkan touchdown ke dalam circle terlebih lagi setelah genesis dogma itu ada tim baru lagi di belakang sana yang berwarna biru muda sudah siap menahan pergerakannya dan mungkin uh -oh. Evo tidak e akan mau menyia tapi ternyata Xavier yang mungkin akan menahan pergerakan dari Genesis Dogma Satar kali ini sedang berusaha untuk menggocok tapi ternyata tidak aware dengan sisi kirinya ada tembakan dari satu di beer, langsung saja pop out dan kali ini Nichil akan berusaha untuk melakukan BKV Tapi Nichil masih belum menemukan targetnya di belakang sana Betul masih mencari informasi bahkan dengan sangat baik kali ini ada smoke setup ke bagian depan Ada kanan dan juga kiri yang bakal dikontrol oleh seorang Nichil The last man standing dan melihat pergerakan juga dari One More Dua tim Indonesia versus dua oh. tim dari Vietnam Wah gila gila gila gila gede Wah, Oh, granak ke dia. Ya, granat tadi ya. Iya, iya, dia nggak bisa ngelewatin barikadanya dari The Xavier Betul. itu, dan ini gila banget. The Xavier bermain dengan galak banget untuk di hari ini. Dia masih bertahan dengan tiga playernya dan sudah mendapatkan delapan elimination, tapi onyx. Nik masih bertahan di luar sana. Masih ada dua pelayannya, Joe Brink, dengan Raffi. Kita doakan yang terbaik, tidak masalah. Amin. Yang pasti, Indo Pride tetap gaungkan terus di kolom komentar. Betul. Let's go, Indo Pride! Hashtagnya jangan lupa di live chat sekarang juga, karena hanya menyisakan onik yang akan menghadapi dua tim dari Vietnam. Ini skenario nya ya. Harusnya ya. Onik bakal jadi wasit gitu. Melihat pertempuran uh, pertempuran antara Desavier dan juga One ya? yang sudah tidak terelakkan lagi berse dibalik sebuah mobil yang sudah mulai terbakar atau tembakan berduka dari dan berhasil mendapatkan seorang Whites. Satu tumbang dari Desavier. Mereka masih bisa mengatur tempo dengan cukup baik. 3 meter sisa semuanya sudah masuk dalam zona dan lagi-lagi dari seorang Lamborghini masih bisa nge-spot keberadaan satu pemain dari One More yang ada di bagian kanan. Ya, dan satu player dari Xavier 2 bahkan sudah mengambil vehicle-nya untuk direpositioning kembali tapi Onik membuka tembokan mereka dan membuat rabies aware dengan keberadaan Onik di dalam sebuah shack. Sementara dari One More pun terkena satu granat begitu on point dari Lamborghini membuat mereka tidak bisa kemana mana dan lagi-lagi dikokang granatnya dari seorang Lamborghini membuat One More tertekan tapi mereka masih bisa menarik mundurnya bahkan untungnya masih ada backup dari teman-teman one more lainnya betul onik onik menurutmu cukup diem dulu aja sih menjadi wasit dulu jangan terlalu ikutan perang um, setidaknya mereka harus mendapatkan zonanya dulu lah dapat zona jadi wasit biarkan Xavier, juga One More gontok-gontokan kali ini. Karena ini masih saling bertukar peluru. Ada tembakan lagi dari seorang Darli menuju ke arah seorang pemain. Nah. Yaitu Doc gitu ya. Duk D-U-C-C-C-C. Dock. Dock. dari Xavier. Yes. Ini 4-3-2 tentunya Onyx yang jumlahnya tidak terlalu diuntungkan. Karena mereka hanya menyisakan dua pemain saja. <laughs> tapi ada Through the Smoke ke arah seorang Rabis. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Dan ada lemparan. Uh, uh. Molotov ataupun granat yang berhasil memulangkan satu pemain dari Xavier. Menuju ke arah Lobby kali ini rabis pulang dan hanya ada dua pemain tersisa dari Xavier. Yes, dan terkena damage explosion dari mobilnya sendiri. Ini akan membawa angin segar pastinya juga. Tapi one more masih lengkap dengan empat playernya bahkan mendapatkan zonanya. The Xavier kali ini lambut ini menggunakan baginya sedikit reposition. Repositionnya udah ketahuan. Tidak, tapi kita mendapatkan satu. One more shot dari sorong lambutnya ini begitu tajam tapi kerana terus menerus meledak ke player-player Xavier dan sedikit bertahan menurunkan tempo masing-masing tapi cukup berengky oh, oh. berada di posisi yang cukup berbahaya melemparkan molotov ke arah depan supaya menghalangi membatasi pergerakan dari The Xavier apakah Onik bisa survive pasta ya ini masalahnya bajunya putih nih kalau misalkan dia. kelihatan dari arah baki sih berbahaya banget hmm. karena Engelnya baki benar-benar ngeliatin ke sebelah kanannya yang akan menentukan menurut gua adalah posisi dari circle yang ke delapan karena blue zone ke tujuh juga sudah mulai bergerak kali ini akan segera menutup sudah 85 atau 90 persen perjalanan dari blue zone yang ke tujuh sementara baki aware banget angle nya ke arah supply box. Nah itu dia dia udah aware banget sama keberadaan dari onik onik itu sendiri tapi kalau kita lihat cara kasat mata Keandaikan di zephyr maju nembak ke arah depan dapet yang satu delapan tapi dua. harusnya masih bisa oh, oh. rapi tapi ternyata harus di take down dan ini menyisakan cupra yang kita doakan yang terbaik pastinya Indopride, let's Betul. go! Satu lawan dua, ini masih bisa, ini masih bisa, satu lawan dua, tapi lihat baki benar-benar berjalan di tengah smoke yang dia buat. Wall smoke, tiga smoke terpop out oh, oleh seorang baki dan akan mundur kembali untuk melakukan revive. Apakah seorang Jobrenki masih memiliki granat ataupun molotov yang bisa membatasi pergerakan dari tiga pemain One More? Oh yeah. oh, oh Raffi dipulangkan, Groza yang benar-benar mematikan dari seorang baki duduk dekan banget tapi ini bakal sulit sih satu melawan tiga posisi udah ketahuan dan itu dia dilintas begitu saja winner-winner chicken dinner untuk tim one more sebagai pembuka